Assalamualaikum Halo semuanya, balik lagi di channel Opa Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Dan di postingan kali ini Opa akan memberikan kabar terbaru Dari mantan pacar Mendiang Gohara Seperti yang teman-teman tahu semuanya bahwasanya keluarga mendiang dari Gohara akhirnya memenangkan gugatan kepada mantan pacar dari Gohara. Dan akhirnya pengadilan memutuskan bahwasannya mantan dari Gohara bersalah. Dan juga teman-teman udah pada tahu ya tentang kematian dari Gohara yang secara tidak langsung banyak disebabkan oleh sang mantan pacar. Dimana sang mantan pacar dikenakan undang-undang kasus berlapis. Seperti kejahatan seksual, kemudian penyerangan yang mengakibatkan luka fisik, intimidasi atau pemerasan, pemaksaan, serta penghancuran dan perusakan properti. Namun, sang mantan tidak menyetujui adanya dakwaan tersebut, sehingga dia mengajukan banding ke pengadilan. Namun, saat itu juga banding ditolak dan tidak disetujui oleh pihak pengadilan. Akhirnya sang mantan menerima hukuman penjara selama satu tahun enam bulan yang diganti dengan masa percobaan selama tiga tahun. Dan ini artinya apabila dia melakukan kejahatan selama masa percobaan maka dia akan dipenjara kembali selama satu setengah tahun lagi. Dan tidak hanya di situ pihak keluarga mendiang pun menambah gugatan dengan menuntut uang ganti rugi sebanyak 100 juta won atas penderitaan mental yang dialami oleh mendiang karena ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh sang mantan. Dan akhirnya pengadilan memutuskan bahwa sang mantan harus membayar tidak penuh tetapi sebesar 78 juta won untuk keluarga mendiang. Dan itu terjadi di tahun 2020 pada bulan Oktober. Dan uh, sekarang kan sudah tahun 2022, artinya sang mantan sudah bebas dari hukuman tersebut. Setelah bebas dari masa hukumannya, sekarang sang mantan terlihat lebih berisi ya badannya dan kembali aktif di media sosial. Namun hal itu tidak banyak disambut baik oleh netizen Korea, sampai banyak yang mengeluarkan komentar-komentar Kasar dan komentar-komentar yang buruk. Atas itulah, sang mantan melaporkan banyak netizen Korea tentang komentar-komentar jahat mereka. Total ada 120an netizen yang digugat oleh sang mantan dengan tuduhan pencemaran nama baik serta mengancam psikologis. Ini lucu banget ya. Jadi kayak kayak karma gitu nggak sih teman-teman? dulu dia ngelakuin hal yang sama mendiang dan sekarang dia menerima hal yang sama juga tentang ancaman tuduhan tidak benar serta intimidasi dari netizen netizen korea sana jadi kayak apa yang lu tanam itu yang lu tuai gitu sekarang balik ke dia lagi eh malah kena mental dia nggak terima aduh gimana sih kakang ini ya uh. Ya itulah tadi berita kelanjutan yang Opa dapatkan dan Opa rangkum dari media-media Korea dan media Indonesia. Semoga bisa menambah informasi teman-teman semua. Dan jangan lupa di subscribe kalau ada yang mau tambahin di kolom komentar, di like dan juga di share ya. Semoga tahun ini Opa bisa tembus 1000 subscriber. Oke okay, see you next time. Bye bye. 乗り切るしかない